Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian di rumah? Ustada doakan kalian bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat Oke, hari ini Ustadzah akan memberikan pelajaran tentang cara bermain hola hoop Atau bermain simpai Anak-anak tahu bagaimana cara bermainnya? Yuk kita saksikan cara bermainnya dengan memperhatikan tutorial yang akan diperagakan oleh teman Ustada Oke, okay, bersiap Satu, dua, tiga Angkat jimpai ke atas Gerakkan ke kanan dan ke kiri Dalam hitungan satu sampai 8 delapan Satu Dua Tiga empat, Lima enam, Tujuh delaman. Yang kedua Tetap angkat jimpainya ke atas Tetapi gerakannya mulai dari samping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang ketiga, sampai ditaruh di sebelah kanan Kemudian ke kanan dan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tujuh hai, Lupa ikuti gerakan dari hai, hai, hai, hai, kalian melakukan hai, ini dengan semangat, sehat, cerdas, semangat.